Sebaliknya waspadai jika GBP USD bergerak bullish dan bertahan di atas area 1.30400 karena ada potensi GBP USD berbalik bergerak bullish ke sekitar area 1.30802. Sekian analisa forex untuk tanggal 15 Maret tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983